Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo para sahabat, lesti lovers, be lovers, dan leslar lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Divot TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Billar.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 Menemani santai pagi kalian saat ini Bangiwin akan menyuguhkan info-info menarik Dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita Apalagi di Jumat yang berkah ini Masya Allah mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat Selalu bahagia dan apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan dan dilancarkan Amin Baiklah para sahabat untuk mengawali kabar terbaru Yang tentunya kita selalu ingin tahu banget ya keseharian idola kesayangan kita Kita wujudnya persahabatan ke pertama Ini ada momen yang sangat Masya Allah ketika Lesti dan Bilar di acara live launching single terbarunya Bunda Lesti Lagu Insan Biasa Pastinya warga Kono happy banget ya ketika melihat kebersamaan Lestlar Apalagi kembali bangkitnya Lesti kejuara berkarya Dan tentunya mendapatkan support yang terbaik dari sang suami Papa Bilar ini luar biasa banget persahabat Momen ketika Papa Bilar cium Bunda Lesti Membuat warga Konoha pun semakin bangga Semakin bahagia sekali Masya Allah Mudah-mudahan persahabat Sakinah bawah dahwarohma untuk rumah tangga Leslar Dan semoga selalu rukun, selalu bahagia, amin Doa terbaik selalu diberikan untuk Leslar Family Kemudian juga persahabat selanjutnya Gitu simak Ya, di sini ada cidukan vitamin semalam. Ternyata semalam, Bunda Lesti Kejora lagi ngemol bareng nih dengan Kak Kirana. Ada Bapak Bi juga di sana, persahabat Ya, dan yang membuat salvo banget nih, Lesti Rizky Bila, dan Kak Kirana ini sampai tentunya persahabatan ya, kemalaman nih pulangnya. Di mall sudah tidak ada orang lagi di persahabat. Emang best banget nih, donat kesayangan kita. Masya Allah luar biasa, sehat selalu bahagia selalu dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, amin di postingan ini pun tentunya banyak sekali persahabat ya tanggapan komentar yang diberikan diantar dari Senol Putih Bilar Semalam ada yang double date Ngemul sama teh kirana Katanya tuh hingga komentar lain juga Diberikan dari Atallah Harifin Fadil Kayaknya habis nonton mereka Salfok Papa B Bawa popcorn katanya tuh Masya Allah Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Leslar semalam Mudah-mudahan selalu lancar Sukses untuk mereka Amin Kemudian juga bersama berikutnya Kita tentunya bahas soal Karya Lesti Kejora, dunia pertobatan, ya. Lagu Insan Biasa Ini update trending untuk umum dan musik Lesti Insan Biasa di berbagai negara Ini yang membuat kita bangga sekali ya Sudah trending di berbagai negara Kita simak aja untuk trending umum Yang pertama trending satu di Indonesia Yang kedua trending 4 di United Arab Emirates Dan yang ketiga trending 12 di Saudi Arabia Yang ketiga, yang keempat maksudnya Itu trending 14 di Singapura Selanjutnya yang kelima Trending 17 di Taiwan Yang berikutnya itu trending 25 di Hong Kong Wow, 6 negara nih persahabat dia ya. Tembus trending di berbagai negara 6 negara sudah tembus trending persahabat Masya Allah Kita lihat juga untuk musik Yang pertama trending 1 di Indonesia Yang kedua trending 5 di Singapura Yang ketiga trending 8 di United Arab Emirates yang keempat trending delapan di Taiwan, yang kelima trending 15 di Hong Kong, yang keenam trending 19 di Saudi Arabia dan berikutnya yang ketujuh trending 22 di Malaysia. Wow, ini update trending umum dan musik YouTube model video lesti insan biasa ya, masya Allah mudah-mudahan dukungan semakin banyak dari orang-orang baik, mudah-mudahan juga persahabat ya kita semuanya bisa pertahankan trending ini, ini suatu kebanggaan sekali sih untuk kita semuanya kembali bangkitnya Lesti berkarya selanjutnya prasahabat ada dukungan dari Ruben Ansu, kemarin Ruben Ansu mengungkap fotret foto bareng Lesti dan Bilar, kita simak juga kalimat yang ditulis oleh Ruben Ansu sukses untuk single terbaru Insom biasa Lesti Kejoran dan support yang luar biasa dari Rizky Bilar Lestlar Entertainment, Masya Allah Faruben juga bersama dia, tentunya selalu mensepun dengan tulus kepada Lesnar family. Mudah-mudahan pertemanan suatu rahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Berikutnya bersahabat kita lihat juga di unggahannya Kak Mersiska, ini bikin kakak banget bersahabat dia begitu banyak tanggapan komentar mengenai single Lesti Kejora, salah satunya yang diunggah oleh Kak Mary di laman akun Instagram pribadinya nih. Di situ dikatakan, Lesti luar biasa memang ci, Lesti the best lagu apapun, kalau Lesti yang nyanyi udah pasti kena banget di hati. Lesti kalau nyanyi, lagu potong bebek angsa pun pasti bikin gua mellow karena penghayatannya yang the best katanya tuh. Dan lagu potong bebek angsa pun diperagakan langsung oleh Cik Mary Ini aksi lucunya, ada Masya Allah bersahabat ya. Berbagai tanggapan mengenai single terbaru Lesti Kejora. Begitu banyak orang-orang yang lagi demam lagu Lesti, masya Allah, hingga komentar kalimat caption pun ditulis oleh Kak Mary. Ada yang nyanyi ya, komen-komen yang menghibur. Terima kasih kalian semua, tetap harus seramaiin lagu *Insan Biasa*, yang kayak gini kagak usah ditonton. Buang kota percuma, guys! Katanya tuh, masya Allah, pokoknya sehat terus untuk Cik Mer, mudah-mudahan. Tetap terjaga Selaturahmi dengan leslar amin Kemudian proses selanjutnya kita lihat di postingan Bunda Lesti Bunda Lesti Kejora kemarin juga bersahabatnya memposting potret kebersamaan dengan para kru, penonton, dan pastinya dengan suami tercintanya juga bersahabat ya, dengan sahabat-sahabatnya di acara live launching single terbarunya Lesti Kejora dan tentunya di postingan ini pun ada kalimat komentar banyak sekali diantara yang terima Esa Imah nih sahabat, ya ikut menanggapi selamat deh ucapan selamat dari Ma'e nih Masya Allah ada juga tanggapan dari Helena Lim selamat ya Dede atas single barunya semoga berkah selalunya Lesti Al-Fatih Amin Masya Allah banget pokoknya sehat terus mudah-mudahan semakin banyak Dukungan, support, dan doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar serta BBL. Untuk berikan juga persahabatan kita bikin salvok dengan kalimat komentar dari below first, nih. Persahabatnya ini mengomentari postingannya, Bunda Lesti ke kemarin nih. Kita lihat persahabannya kalimat komentar yang ditulis oleh Belovers. Bahagia selalu presidennya Belovers Rizky Billar Sukses buat istri tercintanya lesti Kejora Apapun itu, kita akan tetap support Terima kasih banyak buat Dede Sudah mencintai Iki dengan tulus Terima kasih banyak sudah memberikan kebahagiaan untuk Iki Terima kasih karena sudah mendampingi Iki sampai saat ini Buat Iki, bahagia selalu anak baik Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna Pasti punya salah dan dosa Selama kita masih bisa memperbaiki semuanya, maka lakukanlah dengan tulus. Maka kebahagiaan sesungguhnya akan datang. Jaga kesehatan selalu kesayangannya, Belovers. Kita masih di sini, masih dengan rasa sayang yang sama. Tanpa berkurang sedikit pun. Love you, Belovers. Rizky Bilar. Wah, Masya Allah. Bahagia banget ya melihat ucapan dari Belovers. Terima kasih kalian sudah ikut serta support Rizky Bilar maupun Dede Lesti Kejora sampai sekarang. Ini luar biasa. Mudah-mudahan sehat untuk kita semuanya. Semakin kompak dan semakin solid untuk mendukung keduanya. Kita masih menunggu judukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Default TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar.